cara mengantarkan warga yang ikut vaksin ke UMK bersama Polsek Jati. ini juga uh, memberangkatkan warga yang ikut vaksin di UMK bersama Polsek Jati dari Desa Jati Kulon ya ini juga warga yang ikut vaksin ke UMK bersama Polsek Jati dan balik Desa Jati Kulon selamat-selamat semoga tetap sehat